Halo, guys! Kembali lagi di channel kita, ya. Kali ini kita lagi ada di bengkel mm -hmm. Namanya CK oke. Sekarang kita di Cakamotorsport. Di sini ada tiga velg baru untuk uh, mobil apa, kok? Innova, iya. Innova ya. Ada. Nah kita untuk mobil Innova, ada tiga velg. Nah, tiga-tiganya si SSR. nah ini tipe yang sangat kenteng lightweight, very lightweight. Nah, di sini ada GTX01, di sini ada GTX02, dan di sini ada GTX04. Nah, kali ini kita kebetulan nggak punya yang 03, tapi adanya 04, 2, dan 1. Nah, beda dari modelnya. Kalau yang ini kan dia modelnya, eh, uh, jari-jari gitu loh, jari-jari ya. Nah, jari-jari. Terus kalau yang ini modelnya kayak BBS Kayak kayak apa akar-akar gitulah Dan yang ini modelnya double spoke Nah dari ketiga ini fitment sangat pas banget Untuk Innova Reborn Jadi dari lebarnya Terus sama Apa namanya offsetnya Jadi nggak usah pakai spacer lagi Dia nongolnya udah pas Cakep banget dah Pasti Nah warnanya yang ini dark silver namanya ini ini warnanya kayak silver-silver gitu Ini uh, Kalau kamu favoritnya yang mana Dan Ini ya? Yang, iya, yang, ini. yang ini bagus ya, kenapa? Karena oh, aku suka Kamu suka ya? Yeah. Oke, okay. jadi dia sukanya yang modelnya akar-akar ini Oh iya, ketiga velg ini semuanya benar-benar made in Japan ya guys Jadi ini original, original Japan uh, Bukan yang apa Bikinan bukan di Jepang tapi mereknya Jepang doang Jadi ini bener-bener uh, Made in Japan Terus uh, satu lagi ini velg sangat ringan Ringan banget Nah yang GTX 01 ini Oh iya dengan offset segini ya Ini kan offsetnya uh, normal nih cocok banget bakal si Innova Reborn Jadi kalau dilihat dari samping itu dia udah kelihatan banget Kayak concave-concave nya gitu sangat kelihatan Cakep banget, jadi tiga-tiga ini tuh semuanya concave-nya kelihatan banget deh Terus sama untuk pakai rem-rem gede juga ini uh, bisa banget Karena dia model palang di bagian dalamnya uh, Udah aman untuk velg-velg gede walaupun concave tapi dapat uh, apa bisa pakai bracket yang gede Terus uh, sama ini velgnya ringan banget Yang ini kira-kira beratnya sekitar 9,5 kg lah Ini 9,5 kilo uh, Untuk Lebar setengah ya, ini kan lebarnya 9,5 9,5 kilo tuh enteng banget Ini sekitar 9,7an lah Yang ini sekitar 9,7 kilo. Ini adalah kayak model kedua yang dia bikin dari tipe SSR GTX Jadi GTX itu ada GTX 1, 2, 3, 4 Nah ini yang versi kedua yang dia bikin Nah ini ada yang paling baru Ini tahun 2022 nih Baru keluar nih Yang ini nih ini 2022, namanya GTX 04 ini yang paling baru lah nah ini kalau angkat nih, ini yang paling enteng kalau tadi yang ini 9,5 kiloan, kalau yang ini 8,5 jadi ini tuh 1 kilo lebih enteng dibanding temen temannya yang berikut yang ini di sini nih, gitu tinggal kalian pilih sukanya yang model-modelnya yang model seperti apa nah ini dia kebetulan warnanya kayak gar metalik jadi keren, ini kalau lihat dari samping sih, concave-nya kelihatan banget guys Korncavenya bagus Korncavenya cocok banget dah Kalau bakal di nova warna hitam gitu <tuh> Terus kalau kayak bannya Mungkin bannya uh, Kalau di Ini sih yang standar biasa orang-orang pakai tuh 235, 50, 18 itu Ya standar orang pakai Mungkin kalau mobilnya pakai yang uh, Venturer Mau dilebarin satu ukuran mungkin masih bisa gitu Cuman kalau itu sih 235, 50 paling aman lah Gitu Mau ngomong, ngomong apa? Ini bagus ya, ya. bagus banget ya? ya. Ini kita mau pakai juga ya, di Nova ya. Nah, yang ya. ini atau yang mana nih kita pakai nih? Ini, nah, ini aja ya. ya yang ini. Oke, kita nanti kemungkinan mau pakai yang ini. Tapi kalau kalian mau beli, beli dulu aja uh, kontak Ceka Motorsport ya guys. Ini bagus banget ya. Uh, enteng banget Enteng banget. Ya, ya. ya boleh, bisa kan? Anyway, nah. <laughs> ini delapan setengah kilo ini yang paling baru jadi kalau uh, tinggal selera yang mana kalau ini sih udah banyak yang pakai nih kalau GTX 01 banyak udah cakep-cakep di IG kalau ngelihat di Instagram ada banyak Innova-Innova tuh yang pakai yang GTX 01 ini udah uh, ada mungkin ada 5-6 orang yang uh, udah pakai ini tapi cakep banget memang sih ini kalau dipakai memang keren nih pada pakainya di mobil hitam semua kebanyakan yang yang ini belum ada, ini belum ada yang pakai di G. Jadi kalau mau kalian yang pertama mau pakai kayaklah kayak Ninja 02 yang ini atau ini juga. Cakep deh ponkevin. Ini mau lihat juga nggak ponkevin guys? Ini ponkevin nggak gitu. Ponkevin kayak gini. Ini kalau lihat dari samping kayak gini. Oke. Yang pasti ukurannya sama offsetnya semua udah pas banget. Oke okay guys, uh, ntar kita uh, Gitu dulu aja ya Gitu dulu, nanti Di vlog berikutnya mungkin kita uh, Review produk-produk lain Yang uh, Yang lebih unik lah Oke okay guys, sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah Dadah